Baiklah para sahabat untuk menemani santai siang kalian saat ini bang akan menyuguhkan kabar bahagia dari idola kita Di kabar pertama pasti ada kabar yang sangat membanggakan. Informasi kita dapatkan dari L2W Alhamdulillah dalam waktu dua hari Voting poin Bunda Lesi Gejora sudah 2 juta lebih Terus vote guys sampai penutupan selisih 450 ribu semangat voting untuk warga Konoha Alhamdulillah ini terbukti banget dukungan banyak untuk Bunda Lesti Kita simak juga kalimat caption yang dituliskan oleh L2W 2 juta vote dalam dua hari Jauhkan gapnya, sudah 450 ribu gap di nominasi female dengan lawan Semangat tetap vote guys, jangan kasih kendor Bismillah juara, amin Bismillah persahabat ya. Mudah-mudahan Bunda El bisa membawa pulang Piala Penghargaan Ajang Indonesian Music Award 2022. Jangan lengah, jangan kendor semangatnya terus untuk voting Bunda Lesti Kejora. Kemudian persahabat disimak juga diunggah di guysnya Bunda Lesti satu jam yang lalu meripos kembali postingan Kak Dinda Hau. Ternyata Kak Dinda Hau persahabat ya semalam tidak ikut Tentunya tidak ikut kumpul dengan ibu-ibu Arisan yang sangat kece dan sangat cantik ini Masya Allah banget ya Dinda How mengunggah video bundar Lesti Kejora saat menang Arisan Masya Allah Dan ada sebuah kalimat juga yang diunggah atau diposting oleh Kak Dinda How Hicks, aku masih di Bandung, selamat sayang Lesti Kejora Masya Allah Terima kasih doanya dan terima kasih tentunya ucapan selamatnya dari Kak Ninda Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan pertemanan silaturahmi tetap terjaga dan terjalin dengan baik. Kemudian juga para sahabat disimak dengan guys nya Marwa FC baru saja. Marwa FC pun mengunggah postingan foto momen kebersamaan Lesti Bilar. Dan pastinya ada juga sahabat-sahabat terdekatnya Leslar. Namun kita salpok dengan kalimat yang diposting ya Ketua kelas dan pendekar kami semangat Masya Allah ketua kelas selalu disebut Mudah-mudahan Papa B selalu istiqomah Papa Bilar selalu konsisten untuk bersama Marwa FC berolahraga dan pastinya sambil kajian Masya Allah mudah-mudahan sehat terus untuk mereka Selalu bahagia dan pastinya kita selalu mendoakan yang terbaik Kemudian disimak juga persahabat ada postingan dari Kak Reza, Anda 24 lar Kita simak perselabati ada ya, Tentunya waktu yang diunggah Dari mulai pukul 18.30 Sampai 21.00 Waktu Indonesia Barat tungguin aja nanti kita ciduk Wow, masya allah banget persambetnya bakal ada cidukan vitamin nanti malam katanya tuh doakan saja mudah-mudahan kita mendapatkan kabar bahagia dan pastinya kabar baik dari idola kesayangan kita dan kita lihat juga persambet di postingan bunda Leslie Gejora semalam di sini mengunggah postingan foto kebersamaan dengan ibu-ibu arisan masya allah banget ya dan kita sobek juga kalimat komentar yang diberikan oleh Bang Depraw, Dede Prawira, itu berkomentar, "Masya Allah, sehat-sehat ya kalian, katanya tuh amin, masya Allah banget ya." Bang Depraw selalu mensupport idola kesayangan kita, dan mudah-mudahan hubungannya pun baik-baik saja dengan Lesti dan Bilar. Kita juga masih menunggu Cidukan hingga kabar baik selanjutnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru. Kabar baik, kabar bahagia dari idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Bilar tentunya Ini dulu informasi di siang hari ini bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar, bagaimana ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you.